What's semoga di tangan pengharapan. Kembali lagi dengan kami, Tim Peduli Sesama. Sebentar lagi, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 tahun. Untuk itu, kami dari Tim Peduli Sesama mau mengajak adik-adik yang berada di wilayah Teluk Naga untuk sama sama merayakan kemerdekaan. Untuk itu, ikutin kita. Let's go, Sika! Aduh, Jadi aku kasih tahu, kalau palang-palang itu bukan cuma. Saya dengan Ibu Ana, uh, saya mengucapkan syukur, terima kasih dari tadi kami dari tim uh, mengadakan persiapan untuk acara 17 Agustus di tempat uh, Sukamulia ini. ya uh, hanya Kami hanya merancangkan, merencanakan itu hanya satu hari sebelumnya, tapi kami bersyukur antusias warga di sini itu sangat luar biasa. Kayak effort dari anak-anak yang buat menang tuh kayak bikin kita semangat gitu. Ya jadi enggak sia-sia ya ngerencanain apa buat planning di jangka waktu yang dekat gitu. Ternyata banyak juga yang kayak usaha harus menang nih gitu. Jadi ya kita yang bikinnya dadakan kayak singkat jadi kayak seneng aja gitu berhasil lancar. Seneng karena kan cuma membahagiakan membahagiakan anak-anak kan ya kan. Yang penting anak-anak senang kalau hadiah mah kan gak ini ya. Seadanya aja ada uang ya udah, gitu. hadiah mah nggak terlalu dipikirin. Yang penting anak-anak seneng, rame, gitu aja. Sampai akhirnya kami tidak menyangka sampai begitu banyak uh, yang ikut anak-anak. Bahkan ibu-ibunya juga uh, kepingin sebenarnya. Tadi juga berkesempatan ingin juga merayakan 17 Agustus di tempat ini bersama dengan tim Tangan Pengharapan. Kayak positif aja di masyarakat ya tadinya yang mungkin nggak ada nasi jadi ada nasi ya. Wah senangnya dapat makanan Mantep nih ada nasinya juga kan, dana segitu nggak mungkin dong kita beli nasi juga kan Ya udah, ya kita ikut senang lah ya Ya berharap tahun depan lah ya bisa lebih bagus lagi lah, lebih baik lagi direncanakan Kami di tempat ini mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk tim tangan pengharapan Ya Sangat luar biasa, anak-anak juga terberkati, terberkati Bahkan juga mereka sangat luar biasa tenang ya, Dengan apa yang sudah uh, kita lakukan pada hari ini Yaitu merayakan 17 Agustus Hanya ya, perlombaan sederhana Tapi mereka sungguh tenang untuk mengikuti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 terus mengikuti dan terjun ke lapangan, membagikan paket bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagi Bapak-Ibu yang ingin terus mensupport program peduli sama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini, Setulah Sati, kami mengucapkan terima kasih. Live better life!